Thank you. والأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد <تصفيق> وعلى آله وأصحابه المجاهدين القاهرين، أما بعد. سدرة سدرة كوم مسلمين رحمكم الله ستي اكتفا مسلم di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah. Dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi barangkali sudah bisa berdamai. Tapi kalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita bersijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis kudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asad. Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah. Ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah ta'ala. Siapa mereka... Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis kudus ini. Yang pertama, "Aku cinta kata Allah kepada orang-orang yang pemurah, aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi." Gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimaku Di zaman sekarang ini, Seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi. Antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang semakin konsumtif, semakin individualis. timbul sikap hidup luk gua-gua. Kepekaan sosial mulai luntur dan luntur. Tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari seharian. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, suka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong menolong, bahu membahu dan bantu membantu. Sehingga dengan demikian apa yang disabdakan Nabi dalam hadis? ahlal Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini. Jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengeluarkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya. Yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah. Yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh. Sementara yang kaya menyantap yang miskin. Akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang suruh. Melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah. Terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan Yadul min Fairun Niyadisubla Bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja... Yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai meng-inventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid. Membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu, la yamut wa la yahya. Hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impor pesantren, terbengkalai majelis taklim, terlunta-lunta rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi puasa, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur, kita harus berkata yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agama. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak paling menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimaku Dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jum'at, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sekolah Jum'at tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kota, karena ah. boleh lihat kota itu, dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macam. Lancar betul jalannya. Kali ah. market kotak, 50. Ah. Ah. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu important. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengetik. Berbahagia anak kita. Jika oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan. Beripa sisipan. Da Harta dan anak-anak tidak lain satu sisipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu saat, titipan itu akan diambil oleh yang sempurna. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat dan. Kalau saudara bersolatnya kepada anak yakin, bukan yakin itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, Bukan panitia masjid yang akan memberikan danjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan siang yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala, melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut, min haytula yahtasi. Melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali jalan ghaib yang hanya Allah saja yang maha tahu sebaliknya cata Allah aku cinta kepada orang-orang yang pemurah tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah orang salah pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah. Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sodakos lima ribu rupiah misalnya. Orang miskin pun sodakos lima ribu rupiah. Sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya. Tapi besarnya, paklah lebih besar sodakos miskin yang lima ribu rupiah itu. Ketimbang si kaya yang juga lima ribu rupiah. Kenapa maka demikian Oh, buat orang saya uang lima ribu, apalah artinya? Tapi buat miskin, untuk jumlah lima ribu itu dia harus perasengah. Banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kasih jadi kepala, kepala itu dikaki. Tapi kok dia berani bersodakoh sejumlah sedekahnya orang saya? Ini hmm. yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dan apa yang beliau pakai sendiri. Kuasa ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Sabuk misalnya datanglah sebina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah melihat ini Nabi bertanya al-tarafkan ahli kaisy alia Abu Bakar wahai Abu Bakar begini banyak harta yang kau infakkan susah si dimilah ini apakah buat keluarga kamu sudah kau tinggalkan? sebina Abu Bakar dengan tegas menjawab bertaruklahumullah wa rasulahu Saya tinggalkan mereka Allah dan rasulnya tinggalkan mereka keyakinan akidah iman bahwa kalau kami menolong Allah menolong agama Allah akan menolong kami bahwa kami tidak akan jadi melaras karena memperjuangkan agama bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak yang -anak istri di rumah. Sementara harta yang ada, seluruhnya akan dibawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian, Timbulah keraguan raguan Apa ia kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa ia kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menegak dan janjikan. Ana Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepada kalau dia sangka baik, insya Allah baik katanya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepada Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus khusus lujan. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Inilah golongan pertama kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang pemurah yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata: "Pertama, untuk kau jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku." Engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedang kau seribu dibalas tujuh ribu, dikali sepuluh, dikali seratus, masih ditambah. Allahu yudhai Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyan faabqaiyani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, karena oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan Aku, engkau belanjakan Aku di jalan Allah, maka nilai itu jadi kekal akan mendampingi engkau sampai dihados Allah Azza Wajalla di akhirat nanti. Jadi, harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin tujuh keturunan. Dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi. Kuntah fal'ana kirtu hari saja. Dahulu, kamulah yang menjaga saya. Tapi sekarang setelah kau sedetaskan, setelah engkau sedetaskan aku. Setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah. Bukan engkau lagi yang menjaga aku, kata si Harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sodako, sodakonya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat sodakonya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belajarkan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejamah kita. Sehingga Nabi menyatakan. إِنَّ صَدَكُوْتَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَجِيدُكِ الْعُمْرِ وَتَدْفَعُمْنِي كَتَسْدُّوِي Sesungguhnya, sodakohnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita. Bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita, sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah, Inilah golongan pertama. Golongan yang kedua, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uhiqul ini Aku cinta kata Allah kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu Fadil, makin berisi makin merunduk, makin dipuncah makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barsani misalnya dalam rawi Barsanji nya wata'nya Shallallahu Alaihi Wasallam sedihal hayat wa tawasu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati tawasu tidak menonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursali, Nabi dan Rasul termulia Imamul muttaqin Imamnya orang-orang yang bersatwa. Rahmatan lil alamin Diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi sawatunya semisian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Makkah. Kita bisa membayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akhirnya hijrah ke Madinah, tapi pada lain kesempatan. Ketika beliau dengan balasan taranya masuk ke kota Mekah dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathul Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, di kala Nabi Muhammad dan para sahabat itu kejar kejar terusir dari Mekah, hijrah ke Medina. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan balasan tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, hapus kita ini, apik tidak akan tersiksa. Dahulu dia kita jadi dahulu dia kita usir. Dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan balasan tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama balasan tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya, tidak. Beliau tidak teriak-teriak mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Thalib, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya. Ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Hidatuh ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kukhbar surai. Apa jawab Nabi? Tidak tahu Nabi? Al-Yawma, Yawmul Marhamah. Eh, tuan-tuan para surai, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih asinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepengahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut Sajidul Hayyat Wat Sawafu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. O Hegbun Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu. Makin rendah hati, makin salah, makin syawafi. <tuh> tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang saya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya? Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak apa saja dia punya tapi tidak sombong tawabu. ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah oleh karenanya hadis kudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hati, -hati cuma Allah saja itu sebabnya salah satu asmaul husna Allah disebut al mutakabir kalau Allah sombong wajar karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka tidak ada satupun yang bisa menggantikan al mutakabir Allah yang pantas sombong hanya Allah subhanahu wa taala Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar Jadisannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulangi lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berarti. Allah Subhanahu wa Taala Maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam. Membiarkan dirinya larut dan di seret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi? Minuman keras, menipu orang lain, curang kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain, dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali, atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja ah, ada tua-tuaan, sobatnya padahal ah, waktu tidak pernah main-main. Oh, ibu Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wahab bin Musa juga asad. tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas sejuta halyal dan keinginan masih bersenyi di dalam benaknya. Dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimahumummu. Kalau tadi sudah saya jelaskan, tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah. Orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga. Lawanan dari yang tidak tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara. Aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bahir. Orang yang syukur. Orang yang diberikan amanah berupa harta, lalu tidak tertentu hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merikis kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan riskinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan membentang bantuan kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit batin dan pikir alias kulit seperti ini oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya tidak mau lepas lagi ia dari sana tidak mau berkisah ia dengan harta itu walau sedikit dua dan memang para ulama suci mengajarkan orang kaya itu ada dua ada orang kaya hati ada orang kaya maja Orang kaya hati orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas kakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cukup melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hati Adapun orang kaya Majaji, adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Tuduknya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama Dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa, bahwa Apple akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka cerulah para penumpang sepulau yang bernama Dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya, ketika mereka mengejahkan satu ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia, yang hijau, ranau, indah, memikat, mempedaya, mempesona. Tapi dia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpisah oleh gemar kehidupan dunia. Kutuslah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala lah kapal berbunyi. Persanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih kelasa adalah nasib penumpang ketiga, Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka sorgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pula lah sorganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir. Padahal cuma sekedar halte, tempat dimana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan aman. Saudara-saudara kaum muslim ini, rahimahumullah. Orang-orang yang sadar, bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, Maka kesadaran itu menggugah dia, kepada keyakinan terhadap kalimat Inna wa inna ilaihi rajiun Segalanya datang dari Allah Segalanya akan kembali kepada Allah Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini Dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini Kecuali iman dan amal sholat yang diterjakannya di dalam kehidupan kita Bukan baklil yang menyebabkan orang cepat dan kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangsa. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Akan membuat kita memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abogadul bukola kata Allah. Atau benci kepada orang-orang yang baki. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, Untuk kepentingan agama, Dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Saya dia sebenarnya, Tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih salah lagi dia tidak tahu Untuk apa kejauan itu akan dipergunakan. lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur di Eropa bagian Barat misalnya. Keluarga-keluarga jahat, yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di nah, sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Asalnya timbulah gaya hidup yang aneh-aneh Membentuk, leb-leb nudis Terlepas dari pergaulan dunia ramai Bergerombol tidur di goa gua Padahal rumahnya macam istana Kamarnya 37 ada kolam renang Ruangan berakhir Kemana pergi mobil sejumlah keluarga Dari merek-merek yang mewah Keluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau uang lebih bicara Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik genus. Sampai kepada yang namanya present emotional attitude. Dan sikap bahkan inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut hama. rasis serata dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya warna tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam sosial luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap sama, rasis, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau dasar sendiri, mau kaya sendiri bersetam dengan orang lain adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumum lawanannya kemudian Allah menyatakan wa Aku benci kepada orang yang bakil. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakil. Kalau nah. orang miskin peluk, barangkali masih orang berkata pantaslah dia itu belum Miskin. Tapi kalau nah. kaya bakil, kaya pelit, rasanya orang menyayangkan apa saja dia punya, tapi bahu penge tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertandingan jawab kepada maksa nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, abu Ghazali aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan; baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan; baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan; Sombong dalam segala bentuknya tidak dikenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membayar ilmu pati seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab berbata orang-orang tua kita bilang, Air berian, tanda tak dalam, tong kosong, bunyinya nyari. Orang belajar silat, Kalau baru dua dapat dua tiga jurus, Memang genik, bukan main. sesuatu yang Barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abogadil musyakab dirimu atau benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tampil contoh dan ibarat bagi kita bersama. Penguruh, Seperta naatibatul mukzizin, Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diberita oleh para penista, lihat bagaimana akibat yang diberita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran tenggelam di Perusia. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa raja Namrud? Kurang apa raja Abraham? Tentaranya gagah perkasa kekuasaannya luas istananya megah dan besar pengawalnya dan sayangan di mana-mana intalnya selalu siap siaga menjaga keamanan sang raja diraja. Entok waktu berputar masa beredar. tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran sama. Tidak ada kesus abadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan kiraun-kiraun kelas baru. Namrud-namrud di zaman modern abrohad-abrohad jayah ini, Yang semakin berada di puncak kekuasaan. Semakin lupa diri dan lupa daratan. Menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri. Tidak peduli menari di atas bangkai dan pendidikan orang lain. Akankah kita melahirkan forum korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barfisul-barfisul adil gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al Allah Allah, yang pantas boleh dan sombong, wajah untuk sombong cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abu'adzul al aku beriki kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum Muslimin, Rahimahumullah. Lawanannya kata Allah, seledinya وَبُغْدِيْ مِلْفَتِرِ مُتَجَبْ يُرْأَجَبْ Tetapi saka Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang sinter sombong, barangkali lumayan. goblok sombong, tidak ampun. Aaaa. Pejabat sombong, barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau dikombong? Orang kaya sombong, barangkali karena kekayaannya. Melarap miskin sombong, minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita, setiap pribadi muslim. Bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan, hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam kata para ahli alam, measure of law katanya. Satu di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada pengakuan yang paling bijur. Tidak ada oh. daya kita. Tidak ada kekuatan kita. Kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Ialah sumber daya, sumber gerak, sumber, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah Subhanahu ta'ala. Sewajarnya makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al Imam Syafi'i bin setiap tambah ilmu, itu, bertambah taulah aku akan kebodohan. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedua itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. bukan sebagai tujuan, Semuanya cuma masuk alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan dan alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmat bagi lingkungan? Berfungsi sosial. Untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah ta'ala Golongan yang ketiga. Fashar, aku benci, kata Allah. Kepada orang-orang yang berhati-hati berhati batu, tidak mempan nasihat, baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. satu hari bahkan, Beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah s.a.w. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami harus tidak punya problem. Artinya, semua problem kami kumpulkan. Terusuk kami dengan Tuhan, tempat kami bertanya. Kami tidak menyati hukum Tuhan, tempat kami meminta fatwa. Kami ingin menafas petunjuk kepada Tuhan, kami mengadil. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah. Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kemana lagi kami harus minta nasihat? Bagi anda Rasul Kemudian beliau menjawab. Haraptu lakum Kamu tidak usaha wajib. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak perlu dulu tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Tarohku latun nasihat ini. Aku tinggalkan untukmu dua macam. Nasihat Pertama Yang aku tinggalkan Kepadamu itu Nasihat yang pandai bicara Yang kedua Yang aku tinggalkan Kepadamu itu Nasihat yang diam saja Sahabat lalu bertanya Kalau nasihat yang bisa bicara itu Apa ya Rasul Beliau menjawab Al-Quranul Karim." enam ribu enam ayat 30 puluh tujuh seratus seluruhnya nasihat bagi umat Islam apapun yang akan kau kerjakan, kemana kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran minta nasihatnya bahkan langsung tentu tidak bertanya kepada Al-Quran, artinya Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran. Tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asyatus, guru-guru yang mengaku kita di majlis kaklu. yang pandai bicara. Al-Quranul kemanapun saja tapi akan kita lantaskan. Ke arah manapun bumi yang akan kita tuju. Mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quran Al-Siri. Usaha apapun yang akan kita lakukan, Mintalah nasihat kepadamu. Itu nasihat yang pandai dikasih. Lalu sahabat berkanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Nasehat yang diam saja itu maut diam saja dia tidak bicara, tapi pasti datangnya dan itu jadi nasihat. kalau sekarang kau menyelatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke yang lahat antah tahun depan, bulan depan, minggu depan antah lima, sepuluh tahun yang akan datang bukankah kau yang akan diantar ke yang lahat Kau tengoklah temanmu itu. Matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Janganlah melihat. Diberakan sejak pun sudah tidak bisa. Keningnya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu. Lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk tujuh turunan. Kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurut. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras, tidak mempan nasihat yang datang dari Allah. Quran dan mau. Nasihat yang datang dari orang lain, Kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilah, berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang bekerja nasihat baru bicara satu, dia sudah sepuluh. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga, juga bisa menyentuh hatinya. Apa nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri? Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi, satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, Itulah kita barangkali sudah seluruh berada, muka, umat, kecil, kebo, Masuk dalam golongan khatam Allahu Ala Kuluduhun. Allah sudah tutup, Allah tempel hati mereka. Tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah, summa Beruntung jika kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah, menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang kita legah. Karena memang agama mengajarkan khusyul hikmata walayadurruka min ayyuwi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu pedulikan dari mana sumbanya asal itu merupakan kebenaran jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan saudara saudara kaum muslimin rahimahumullah rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang kasar kasar masuk dalam kotwal kundi hati yang kasar tidak mempan nasihat apapun kalau kadang-kadang masuk telinga kanan keluar lagi telinga tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, wabah di Kasih kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, -tua katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan, masih ada orang berkata. Ya Yaitu, aina dah. mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya makin sadar rasa keagamaannya, masih ada ucapan seperti ini. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Lalu orang bilang, ah, selaki sudah asar, sudah magrib sudah dekat ke lubang kubur, gedung menggelam, masih menyesua aja di peramatan. Ah, sudara saudara kaum muslim, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih hensi lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. saudara kaum muslimin, rakimakumullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang